Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan sewa kanker di bulan Maret tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara sewa kanker di bulan Maret tahun 2021 Jika kartu kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi Yang dapatkan oleh seorang kanker di bulan Maret tahun 2021 Pertama, support energi kepada kesehatan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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan coran cancer adalah Ace of Swords ataupun satu pedang. Secara umum Ace of Swords itu berarti ingin memulai, ingin menjaga, ingin mencoba hal-hal yang baru dan ingin menata kembali. Dan untuk kesehatan coran cancer di sini menggambarkan kesehatan coran cancer tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini seorang cancer disarankan untuk menata menjaga kesehatannya agar tidak terganggu serta menurun di bulan Maret tahun 2021. Di sini juga disarankan baiknya kontrol kembali istirahat pola makan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang cancer di bulan Maret tahun 2021 dan untuk subkon energinya adalah of Swords Secara umumnya, Queen Opsor itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Cancer tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini disarankan kepada seorang Cancer untuk menjaga kestabilan tubuh, untuk menjaga istirahat, pola makan, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Cancer agar mendapatkan support dan motivasi dari pasangan Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, desan secara umum desan itu diartikan pencerahan orang yang memberikan masukan orang yang memberi motivasi dan orang yang mendukung dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kesehatan seorang di sini menggambarkan kesehatan seorang cancer tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini disarankan kepada seorang cancer untuk menjaga kestabilan tubuh untuk menjaga stamina pola makan pola istirahat yang dimana di sini seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat Mendukung memotivasi seorang Cancer untuk menjaga kesehatan di bulan Maret tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin. Secara umum Seven of Pentacles itu diartikan dalam hidup selalu melihat yang jauh dan mengabaikan peluang yang ada dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan ingin membuka usaha namun banyak memikirkan rintangan dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang cancer lebih bulan Maret tahun 2021, keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang cancer disarankan untuk mengambil satu pulung yang dekat untuk memperbaiki serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021 dan di sini tidak disarankan kepada seorang cancer untuk melihat peluang yang jauh yang dimana mana di sini diharapkan peluang tersebut akan mendapatkan hasil yang lebih besar dan lebih maksimal di dalam keuangan seorang cancer sendiri. Di sini baiknya ambil satu peluang yang merupakan peluang yang pasti untuk meningkatkan keuangan serta mendapatkan income di bulan Maret yang berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa ataupun dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri dan di sini menggambarkan seorang Cancer keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Maret tahun 2021 namun di sini disarankan kepada seorang Cancer ambillah satu peluang yang dimana mana di sini akan bertampak positif kepada keuangan dan di sini seorang orang tua akan selalu mendukung, dan suport serta mendoakan seorang cancer agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Nah jika kartu desain kita gabungkan dengan keuangan seorang cancer disini menggambarkan sosok orang tua, sosok yang dekat dengan seorang cancer merupakan sosok yang memberikan motivasi masukan arahan kepada seorang cancer untuk berjuang dan lebih semangat mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk kartu kan pekerjaannya adalah nine of one ataupun 9 tongkat secara umum nine of one itu diartikan memulai mencoba hal yang baru dengan kekuatan ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain namun di sini digambarkan seorang cancer belajar dari orang lain dan di sini menggambarkan untuk karya pekerjaan seorang cancer di bulan Maret tahun 2021 Karirnya akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini seorang Cancer akan mencoba peluang usaha yang baru dengan ide sendiri, usaha sendiri, dan di sini seorang Cancer belajar serta mendapatkan motivasi dari orang lain, orang terdekat, serta saudara Cancer sendiri. Dan usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer di bulan Maret tahun 2021 merupakan satu usaha yang berdampak positif kepada keuangan, karir, pekerjaan, serta kehidupan Cancer sendiri. Dan untuk sebuah energinya adalah kenaik open tackle secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih muda ataupun seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang cancer mencoba hal yang baru memulai kategori karya pekerjaan yang baru dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain namun di disini seorang cancer membuka suatu usaha yang dimana usaha tersebut belajar dari orang lain yang merupakan saudara cancer sendiri untuk meningkatkan karir kehidupan serta keuangannya dan jika kartu desain kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang cancer di sini menggambarkan sosok seorang saudara sahabat partner merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan memberikan masukan serta memberikan ilmu kepada seorang cancer untuk memperbaiki karir pekerjaan dan memperbaiki usaha di bulan Maret tahun 2021 yang berdampak positif kepada kehidupan dan keuangan serta karirnya dan untuk hubungan asmara seorang Cancer adalah triopkap ataupun tiga piala secara umumnya triopkap itu diartikan mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara mendapatkan sebuah peluang yang baru untuk pasangan serta mendapatkan sebuah usaha yang baru untuk mendapatkan kategori Kebahagiaan serta keharmonisan, dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Cancer yang pertama. Seorang Cancer akan mendapatkan indikasi hubungan asmara orang ketiga, yang dimana di sini dilakukan oleh seorang Cancer ataupun pasangan Cancer sendiri. Indikasi orang ketiga tersebut merupakan sebuah bentuk yang dimana di sini sama-sama. Tidak mengetahui sini seorang cancer juga menggambarkan seorang cancer mendapatkan satu peluang satu usaha yang baru yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara bersama pasangan yang dibantu oleh saudara sahabat pasangan sendiri ataupun sahabat saudara cancer sendiri dan untuk support energinya adalah the night of one secara umumnya the night of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan disini menggambar dan seorang cancer mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang dilakukan oleh seorang cancer ataupun pasangan cancer sendiri yang disimbolkan dengan kenaik of one yang merupakan seseorang yang sudah dewasa ataupun bisa dikatakan pasangan dan diprediksi yang kedua seorang cancer mendapatkan satu peluang usaha untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bagus lebih harmonis dan lebih bahagia Bersama seorang pasangan yang dibantu oleh seorang sahabat yang disimpulkan dengan kenaik of one Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang cancer di disini menggambarkan Sosok seorang sahabat Merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh dan memberikan motivasi serta masukan kepada seorang cancer dan pasangan Untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis di bulan Maret tahun 2021